Dan berita astronomi lainnya. Video ini menunjukkan bagaimana tampilan dari orbit rendah di sekitar lubang hitam di pusat Bima Sakti di dekat cakrawala peristiwa atau Event Horizon. Event Horizon adalah cakrawala kejadian atau cakrawala peristiwa yang merupakan istilah yang biasa dipakai untuk mengacu pada suatu daerah tertentu di sekitar lubang hitam. Lubang hitam ini yang ada di pusat bimasakti ini ditangkap oleh ESO atau European Southern Observatory yang merupakan organisasi Eropa bagi peneliti astronomi di belahan bumi selatan yang merupakan organisasi penelitian astronomi antar pemerintah yang terdiri dari empat negara anggota yang berasal dari